Atreus. Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa Kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Ketemu maneh ambe aku, aku tahu Valentina di guruku gamer. Belajar, game belajar. <laughs> Kenapa? Kenapa setiap setelah jargon itu aku selalu tertawa? I don't know what. It feels so funny. Ya, mereka kabar kalian? Apakah kalian tetap baik-baik saja di rumah bersama keluarga? saya miku koyek mereng. Oke, okay, wes mari setting Mering titik gimana membuat suaranya tidak jelas. Biasa, biasanya. Atau tak geser kinerjo. Nah, cek enak kita nggak meying meying. Uh, jadi untuk kalian yang hari ini hadir di video tidak jelas ini, selamat datang di kelas ini dan selamat menikmati apapun yang disajikan sama channel ini. Dari gamenya, dari ceritanya, dari apapun. Itu yang ada senikmata noyelo, cari cangkro ambik ngeplay noyelo ya Ya, santuy, santuy, santuy Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe tombol di bawah ini Dan aktifkan loncengnya juga, kenapa? Karena biar kalian tahu ada game baru atau video baru di channel ini Biar kalian gak ketinggalan, oke? Okay? Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di God of War! Di mana kemarin eh uh, Kratos, Pak Kratos sama Adik Atreus mau melanjutkan perjalanan ke gunung. Nah, seperti apa keseruannya petualangan kita hari ini? Yuk kita mainin sama-sama. Let's begin. Press circle to start. Kemarin save seven kita itu Journey to the Mountain dan kita manual save. Press circle to start. Oke. Okay. Seperti apa petualangan kita hari ini? Mari kita saksikan sama-sama apakah ada beruang. Nantinya I don't know. Di hutan bisa bisa ada banyak hal di hutan dan kita harus aware ya. Dan untuk kalian yang uh, tugasnya belum selesai, re, ya, ojok nyimak game iki channel game iki Tapi tapi chrome itu ya seman ya. Wayah ngumpulno tugas, wayah garap Itu harus tetap ya. Channel ini tuh hanya sampingan Sabtu Minggu saja, oke? Okay? Oke, okay, cool, cool, cool. Nah, selamat datang di dunia God of War. Sumpah aku terinspirasi ambik karegi banget setiap dialog. <laughs> I'm sorry karegi, I'm your big fans. Dan mungkin stickku nggak bawa eh sini yore, yo reo. It's not nggak iso nggak iso kayak dulu, sing mesti kayak gini. Kayak, dan aku mundur Itu akan, nah tidak jelas suaraku. Jadi, ini yo, apa ini. Menyiksa diri sekali. Baiklah, langsung saja. Langsung saja, langsung saja, langsung saja. Anakku? Anakku? Dimana kamu anakku? Oh, oh iya, udah. Kirain ketinggalan. <tuk> Kosong. Oke. Okay. Kosong. Oh iya, nanti kalau misalkan ada cutscene, aku akan completely diem. Kenapa? Karena uh, TV, ya, monitor itu tidak bisa aku handset Iya, itu saja nih, monitor gaming, itu monitor TV sing Di model sedemikian rupa Jadi, noise itu pasti akan selalu menjadi teman kita di sini gitu. Nah, untuk noise yang itu, aku mohon pengampunan Ayo so, kita merambat dulu How long will it take to get to the mountain? I do not know before winter falls? I do not know. Oke, okay, oke. Okay. Anak kecil itu kalau uh, tanya gitu ya. Kalian punya adik nggak? Nah, kalau kadung tanya itu pasti sampai ke akar-akarnya. Lanjut. Wow, tempatnya indah sekali. Delicious. Sniper. Wait for my mark. Are we going to attack? Uh, ada dragger. Apa dragger? Namanya apa sih lupa gue? Dragger. What are we waiting for? <coughs> Oke, okay, let's back to the action. <coughs> <coughs> <coughs> satu kali tidak akan apa-apa laut dragger mana nih? Oh, ada satu lagi oh, wow, wow. wow yang ini bisa ngelempar api boy fokus oh shield oh ya shield hut hut wah oke okay. dua kali serang clear ada lagi Red indikator, oh ada indikatornya panah-panah putih itu tadi ya. Oke, okay. gold indicator sih kayaknya mirip ini nih. Oh, kalau merah tandanya incoming attack. Oke, okay. oke, okay, okay. kita ke garuk satu kali tadi ya. Oh, ada apa itu? Sebentar, sebentar, anakku. Gimana? mana? kok navigasiku buruk seperti ini ya? ini dia? wah, kegaruk satu kali. oke, okay, langsung dua aja. daya nih yang pakai uh, uh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Uh. ini. tutup, tutup, ini cereng apa sih cereng anjing? Uh. bentar, bentar, bentar, bentar iya uh. untung ya bisa berhenti uh uh hampir saja uh. bingung sama indikatornya uh. Bobby, fire. Eh. oh eh, dari mana sih mereka oh dari atas Ya Nah, penting. eming Papa buruk soalnya. If you want to help, distract them. Whoever is not should be yours, but only when safe to do so. Ini apa ini? Look up there. There's a Yetnar settlement ahead. Yetnar. Giants. You can read the writing. Some. Just the language's mother now. But they're all sort of connected, so sometimes I can feel my way through stuff I shouldn't know. You know? Jadi tulisan yang ada di batu ini katanya. Ada raksasa yang pernah di sini atau bagaimana itu? Tapi kita dapat achievement uh, Lore Edit. Lore itu kayak mungkin cerita mungkin ya, kepingan cerita kayak gitu. Eh eh, hampir aja kelewat. Anda, bapak Anda siapa? Kok duduk Nggak di situ? Gak bisa diterus. Oke, okay. lanjut. kok oh. Naik, naik. Ke puncak nih nam... Kak Regi Kayaknya hidup matiku itu kak Regi mungkin ya <ganker> <laughs> hmm, hmm, Ini gak bisa, gak bisa pakai tangan Eh, gak bisa pakai tangan, gak kan bisa pakai pedang Lanjut <tap> Anything okay. else? Space your shots. Speed, cost, accuracy. Got it. Epic moment. Nah, hey, itu ada hil-hilan. Heal wow! Ada treasure. treasure. <laughs> Hell, hell, touch, light running attack, hmm, tak baca sebentar ya, oh bisa ngenok apa ya, ngestan, ngestan musuh, ya ini nih, oh jangan ngebug dong, oh option option. Oh, kita disuruh upgrade ternyata. Baiklah. Move down to select running attack. Oh. Ya eh, aku kayak norak banget sama game ini. Bacanya lama gitu. Oke. Okay. Ah, sudah kita sudah equip health touch. Move down Kita bisa pakai apa lagi? Oh, nggak bisa uh, Back Oh, udah nggak ada ya Alright, alright Kita bisa upgrade apa lagi nih? Oh, ada atres juga bisa di upgrade Oh, tapi kita belum nemu item ya Eh, wait, wait Kita belum nemu item Cuma papa yang bisa Cuma papa yang bisa Defense kill Oh iya, kita tadi punya Hexal Itu buat apa sih? Bentar ya guys Penting nih Oh ini ini ini, ini. Apa kita upgrade ya? Close Combat Ah Bentar bentar Shield Shield Combat hmm. Ini kayaknya harus sih. Upgrade aja ya. Upgrade, upgrade. Oke, okay, udah. Eh belum. Oh, kita lama. Oke, okay, sudah. Rage Combat. Baiklah. Sepertinya hanya cukup untuk itu saja. Untuk up upgrade kali ini. no, no, no, no, no, no, no. no. Oke, okay, back to the action. L1, R1, Hold ya ampun, aku mm -mm. Wow. kita harus ingat movement itu, yaitu keren. I think we can go here. Alright, let's go, let's go, move, thanks. There's the mountain! Let's go! Not yet. It's fine. See? That was. Help! help! You or... Father, help! Hang on! Hurry! I'm slipping! Stay calm! Almost there! Oh. That wasn't so bad. Slow down. Your haste will cost us. Sorry. Ugh. <sighs> uh, more draugher. But these aren't moving. Are they dead? I mean, more dead? Boy. Not dead, not dead! Oke, oke, oke, Semuanya aja, semuanya aja oke, oke, oke, nanti oke, oke, Ini bangun! Anakku Mereka cuma tidur anakku oke, oke, oke, oke, iya <laughs> ya. <laughs> Okay, good. Okay, good. was last one. Is that better? Take even more time. Does not matter if you fire only once. Show me control. Oh, salah, salah, salah. dikit. Ya ampun, aku saking tegangnya sampai loh. Okay, this. Path to the mountain. Pintar na, ambil ambilin dulu. Okay. Apakah sudah tidak ada item. I'm sorry, Trucker. Uh. Kita harus ke sana. Oh, kita dapat hack silver again. Ini kemana, nih mana nih? Uh. Jurang. Hampir aja ke apa? Ke bawah jatuh. read it Oh, this used to be a marketplace. The giants used to gather here to trade with the gods a long time ago. Wonder if anyone was ever here. Of course, something's breaking through the wall. Ah, hmm, hmm, hmm. Madam, Oh, no. oh, apakah? Oh, apa nih? Apakah oh, masih bisa? Masih bisa? Masih bisa? Kira-kira bisa pakai Kok oh, banyak aduh, hai, hai, hai, Liat. Udah nah, dulu. Oh ya, tentang tulisannya itu tadi uh, Tempat ini adalah Pasar Yang biasanya digunakan Sama para raksasa dan Dewa Look, Untuk bertransaksi Kayak jual beli gitu Entah apa yang dijual beli Entah Oh, iya, iya. Terus, kita kemana nih? Oke, lanjut Oke, yuk! Oke, yuk! Kita nggak Oke, yuk! Oke, ya? Wadah yang nyanyi. Suaranya so, dari mana sih? <susuk> Aduh, someone Aku yes. Ini serem sih, tapi di mana? Oh, ya ampun Awas Oh, ini, ini, ini, ini ah, Oh, masih bisa, masih bisa ke atas Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Di panah bisa ya, di kapak gak bisa Oh, dipanah, bisa, dipanah bisa. Gak sama kapaknya papa nggak bisa soalnya. Oh, bisa sih. Oh, masih bisa. Eh. kok susah. Deket-deketinnya susah. That Oke. Okay. Serem sih, sumpah Itu wujudnya kayak nenek-nenek gitu loh Bentar Meskipun aku diem, Rek Aduh, aku AAAAAAAA Aduh, aku deg-degan itu di dalam Aduh, ini gimana ini? Oh iya yeah. Ini gini gini Aduh, dapat apa tadi? Hacksilver? Oi Halo, I'm sorry oh, Bentar, bentar Hai Halo Sir, Excuse me Sir, Permisi ya! Uh, aduh. aduh, tadi itu di, di kapak nggak bisa... Di panah baru bisa... Terus satu detik kemudian... Nah, ini bisa dimainin nggak? Oh bisa dong? <laughs> BISA! Bisa ternyata, realis bagus, bagus, bagus, bagus. Oke, okay. yuk takut bangun, aku dimana sana aja. Udah, udah, sleep my friend. Nah, ayo, I still don't understand why that man attacked you at our house. I told you, boy, I know nothing more of it. Turun Nggak naik dulu nih Naik dulu lah papa Siapa tahu ada treasure Oh kan Bener ada treasure uh, Steel Kanan, high silver lagi kita dapat steel. Udah yakin nih, kaget-kaget, <tuk> <tuk> <tuk> kaget. Ya ampun, kok bisa muncul dari situ? Kamu, <tuk> Oh, ada hililan. Banyak ya, hililan ya. Cuman belum urgent, butuh belum. Oh banyak, thank you game. Sekali lagi kita harus berhadapan dengan ini. Oke okay lah, back to action. Nah sebelum, <tuk> <tuk> <tuk> kok banyak yang bangun. Ah, ayo ayo lu, mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? tidur tidur. Pantas banyak hililan di situ. Musuhnya kayak gitu. Tapi belum, belum tegaruh kita. Ah! Oh, enggak, enggak, enggak, enggak. Yang tangan berapa Enggak. Nah, ayo. Mana lu? Mana lu? Udah nih, nak udah papa enggak oh ke garuk sedikit ini papa manja Kill dulu dulu <laughs> bentar bentar oh wow. apa itu hey. oxp dan ada treasure lagi thank you banyak treasure ya Uh, aku nggak tahu apakah adzan doa dari masjid sebelah ini terdengar di sini kalau misalkan terdengar tidak apa, apa ya Re. mungkin nanti kalau adanya mulai kita berhenti dulu biar nggak kualat oke okay. ambil ini Boy, apa ini over here sir I've seen this language before. New scroll, kita dapat cerita baru. Nggak tahu nanti ceritanya itu kita baca atau muncul di akhir kredit. Aku nggak tahu, tapi yang jelas kita dapat. Nah, kalau di sini, awas nih, muncul lagi tiba-tiba. Engga, nggak, nggak ya? Okay. Kayaknya kita harus cari tiga simbol lagi ya Kayak yang di awal <tuk> hey, Oke, okay, satu Tinggal dua hmm. Apa gerangan terjadi? Harus kemana ini? Bentar, bentar Izinkan aku bersimpir <tuk> biasanya tiba-tiba di atas gitu. <tuk> hmm. Apakah kita harus membidik ini? Eh, awas jatuh. Oh, di sana, Oh iya, berarti kita harus nyebrang. <tuk> People might try and rob us. I'll yeah. kill them if they try. Yeah. I'm not afraid. If we encounter men, you will stay out of it. Understand? But I can fight. You will stay out of it, boy. Speak no more of this. I did it. Okay, jembatannya udah kebuka ya. Jembatannya sudah kebuka. Awasiaga, banyak musuh mungkin ya Kita tidak pernah tahu hmm, kedatangan lagi dong hmm, hmm, Apa itu? Apa itu di belakang? Aku tidak tahu oh, enggak, kita... oh, Aku kirain ada yang nyanyi gitu di belakang Ternyata nggak ada, untung untung udah takut takut tadi ya ampun rasanya ini I guess we need ya kan, ada yang nyanyi kan bilangin kok banyak kok banyak Wow. Oke okay. beneran ada yang nyanyi lo tadi? Ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, ibi, hati Lava panas. Lava panas. Hati-hati huh? <sussurra> Huh, pakai mahkota nggak sih? Hmm. Ii, banyak banyak yang ini. Udah. Di, dada, dada, satunya. Put, Kita ya, udah ya. Udah ya. Aduh, aduh, aduh. Hatiku, hatiku rasanya. Udah nih, ada yang ganggu. Awas ada yang nyanyi lagi. Udah. Enak. Nyabrang. Eh, le, nyabrang, le. Eh, bentar. Bentar. Bentar. Wups. Bentar. bentar. Satu lagi. Oke. Okay. apa nih kalau ngeluarin kapak apa lupa nah nah nah nah nah nah aduh ini jariku sampai kayak gini loh kelihatan gak? eh eh sorry sorry sampai kayak gini loh empat jari itu sampai sampai miring semua papa memang hebat nah Jangan kaget. Oke, kita nggak kegarukan. Oke. Celang, lang. Eh, ini kok banyak yang. All Iya, kok. Kok banyak orang di sini. Apa gerangan terjadi? Haruskah? Bentar nak. Bentar nak keliling dulu, bentar. tadi kok, nah, itu itu kayak gitu gitu itu nggak boleh kelewatan. Oke okay, kita dapat steal lagi, steal in the house. <laughs> bukan ayah, ayah. Oh, iya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. ih bener dong, ayo. Tunggu, kayaknya tadi kan kita uh. dapat bentar ya. Aku cek uh. lagi ke belakang, kita kayaknya kita tadi dapat simbol itu kan. Nah, itu dimana? Bentar, nah itu loh. Eh. Hmm. Ini gerbang harus di... harus diapain? sangat bisa, bisa uh. harus buka gerbang tapi caranya gimana? Oh bisa bisa nih, uh. bisa nih. Bisa. tinggal satu simbol. Nah tinggal gerbangnya ini kemana? Hmm, kita nggak bisa masuk sini. Ke mana ya? Uh. Ada otak lagi di dalam. Tuh itu loh, treasure merah. Nah, ini tempat yang tadi Bentar. Oh ya ampun, hampir aja Kelewatan, maaf ya uh Oke, okay, silver, Let's go, let's go Oh, sekarang kita bisa L3 dan R3 Bentar Curiga gitu loh sama ini Oh, enggak bisa. Kiran bisa diancirin. Ya, ayo. Masuk, masuk. Tidak <tuk> ada tikus! Tidak ada nafas. Oh, banyak orang di dalem. What's <tuk> that <tuk> smell? Now, are they Hellwalkers? They're untouched. Look. Someone start the fires. Sigman, you're nice. So many days without meat. Meat? Wait, us? Behind me. What if they change like the others? We'll have to keep them alive. Strip off their meat. A little a time. This fight is mine alone. He wields magic. Wo, oh, apa tuh? Wih, bisa. Entar. Guys, nggak kelihatan. Kok ada yang nyulut api lagi itu dari mana itu? Eh, kemana? Dari mana Anda? Bentar. Oh, sembunyi di situ Anda. Ah. Atreus Loh, anakku Let's go. Let's go. Oh, jadi orang-orang ini itu uh, semacam zombie, tapi karena suatu keutukan mereka jadi ih awas biar kutukan. Mereka mereka jadi manusia es. Satu-satu. Up. Woah. tahu itu kenapa Oh. They came Whoa. back. Th they came back. It is finished. I want to leave here. Then collect yourself. We must find a way out. Oke okay, oke okay. oke okay. oke okay, nak ini kemana ini terusan? <laughs> Aku banyak speechless ya slow motionnya sangat oke okay. sangat bagus. Kita nggak boleh ke sini lagi ya, nggak boleh ke situ. Mm. Nak kamu tahu jalan keluar? Anything like that? Anything yeah. like that? Here? Where is here? Ah ini loh Find something to pull me up. Okay. Adiknya itu sedih soalnya apa ya dia tuh habis nyerang orang gitu loh kan anak kecil kan nggak bisa stick apa oh, berbuat sekeras itu gitu loh jadi dego sek it's shock. Atreus, the chain the chain right kan jadi ngelamun gitu loh jadi syok soalnya le you are in your head boy let it go you would have killed you oh, no, i know i had to do it i do know that i just we will go home boy What to give up this easily so close to the start Wait no I'm not giving up I can do this I just have to you know catch my breath Come on up I'm ready Jadi si Papa Kratos Bapak Kratos ini lagi didik anaknya untuk apa ya, menjadi kesatria yang tangguh menjadi seorang pria yang tatak dan bisa melindungi keluarganya gitu loh. Dan masa-masa pendidikan itu Atrius ngerasa keras ayah terlalu keras ayah gitu. Tapi itu harus dilakukan untuk yang terbaik. Ha, baiklah. Aku belum pernah jadi orang tua sebelumnya, tapi kayak itu nggak jauh beda sama mama papa kita di rumah, yuk nggak sih? Leh, ojo murung terus lah. Ya nggak ada apa-apa kosong, kosong. Oke, okay, lanjut. Down there? Of course no, no for a thousand. For the thousand equation no. We harus. To... <sighs> Listen to me. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must Ya, kalau di peperangan, di peperangan lo ini ya, bukan di tempat lain memang kita harus menjadi gagah dan berani untuk menyerang ancaman kenapa uh, biar misi kita selesai gitu loh kalian dengar nggak ada yang teriak-teriak tapi aku nggak tahu di mana Oh, what is this? What is this? no. I'm sorry. Tyrannosaurus! Can't get this slow-eyed cock-lumped across the bridge. Hm. It's because she's scared of something in the trees over there. There's what now? Father, throw your axe at those trees on the other side of the bridge, the ones with the white trunks. The one of? Just as much as this once, please. Ini nak yang mana nak? The tree with the white trunk and orange leaves, right there on the other side of the bridge. You were right. Say, you must be smart or something, boy. You're a boy, aren't you? Ha! she have a name? I don't know. Rude bastard ain't ever asked mine, so ain't ever asked hers. Ah! Ha! What's yours? Dronk! Better look at... Say, uh, You're not gonna believe me, but... That axe you got... Uh, it was me what made her. Me and my brother. Was one of our best! So don't let nobody else go work on her, except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond fixing. I can enhance her for you right now if it so pleases you, son of a bitch. So what say you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No. that was our brand my brother and me before we split I got half of it right here see look you want set upgrader or not very well I expect an improvement upgrade senjata ya mau diperbaiki sama Pak ini So where's the other half of the brand? Oh, my dumb brother's got it, but I got all the talent. Look, let's get to it. Trow, the the, the wharf, the Oh, the wharf. Itu kayak like kura-cati. Kalau kalian suka liat like Lord of the Ring, nah itu ada Trow di situ. Welcome to Trow Shop. From here, you can upgrade equipment. uh mm -hmm. Give you frozen flame repair sorts press yeah okay kekuatannya jadi naik ya ke 100 power level press uhau -huh. okay okay other item must be equipped Great. New skill are available. Frozen flame. Ah, uh, atreus juga ya. Mumpum mumpum ketemu di sini. King. Ah, huh, apa nih? Ehehe. basic runic facement fighter tunic basic sharp suiter aim shot expose weakness Tuh. oh baju dah ini saya, saya, saya. tapi aku suka sama yang biru oh kita masih kurang berapa itu dua hex silver belum bisa upgrade. Oh, you make up your mind? Well, don't look now, but our friends who were hiding in the trees are back for more. Go on, give that axe a twirl. Tiba-tiba ada dia. Hampir oh, aja. Gak banyak yang bangun Kok bisa? Ngejuks dia! Bentar! Bentar! Bentar! Bentar! Ini gak bisa lari ya Lari larinya gimana sih? Wah oh, hampir aja Hey, your Paul can kill You're gonna learn to do that too I'm not sure This road, at least to the mountain should put you in the right direction sure Want to see my wares again Now yeah, you're talking uh, Chassis armorya yeah. What can I get you, you little fart I'm yeah, we'll thanks yeah, for your old pal block upgrade Okay, Oke okay, kita masih harus berburu hexel first. Strengthnya nambah jadi 26 Defense Defensenya masih kurang. Yah kita harus upgrade itu semua untuk bisa menjadi kuat dalam game ini. Best of luck with all the work it is. Uh. Uh. Strengthnya defense-nya 10. Oh ya mending ini. Bentar, sampai hexaver 5000 ya. Bentar, bentar, bentar. Sorry you wasted my time. Oke, okay, lanjut. Sejauh ini masih seru, Re! A Hatiku masih fresh, jadi kita bisa main agak lama mungkin ya. Ah, aku takut habis habisnya nice gitu. Wing, langsung. <laughs> <laughs> <laughs> about I name her fucking gratitude. Hey, fucking gratitude, come over here. I like it. Ennya kita. Haruskah kita ke jembatan yang tadi atau ke sini dulu? Kok, bentar, bentar. Ih, ih, ih, ih. Ya udah deh. Sini dulu deh. Put your hinds in there. That place can bust you up real good. Oh. Uh, <laughs> nah, ini loh, ini loh. Masuk bentar ya, bentar. Takambil loh. Takut ada yang klewat. Oh, treasure. Kemudian, loh kita nggak bisa naik dong. Oh. Oh, you left me to fight alone. I did. People are one thing. Everything else you fight until I say stop or we are dead. Understand? Pull your weight or we go home. I understand. Good then. Oh, tembus ke sini ke tempat yang tidak bisa kita masuki dari depan Bro. tadi. Nah. Kita kan masih belum cari simbol itu, kan? Ya, masih kurang satu, kan? Ya, kita baliknya dari sini aja, ya. Eh, eh ayo, Pak Kratos, Papi, ayo cepat! Nomor nah, silver tuh, ya. Level depan aja, nak simbolnya masih kurang sangat. Cepat. wait we're back here again Papa masih nggak tahu itu simbolnya di mana itu nak. Simbolnya di mana ya masih nggak tahu. Kita kayaknya kita kurang teliti tadi. Can we get out of this place? Bentar kalau sih bolehnya ketemu nak. We will get out from this place. Tapi kok nggak ada? Saya curiganya tuh ada di bawah sana. Sebentar ya. Sebentar, kita nanti turun. Turun nih. Udah nyari. Di mana-mana gak ada soalnya simbolnya. Yang ketiga. Kan sayang sekali. Nah, turun nih. Seriously? ini kenapa ini kok tergantung di sini? Dan orang-orang di sini tuh kenapa juga nggak tahu? Naiknya gimana? Apa nggak bisa naik dari sini? itu benar-benar tidak disengaja. Gak bisa buntu ternyata. Dan tidak aku temukan simbol. Ya udah deh naik aja. Hmm, really? Serius aku penasaran simbolnya di mana. Binatang apa itu? Apakah harus... Tidak ya? Oh, ada secret yang semacam itu juga. Wah! Banyak dong yang harus kita lakukan! Banyak sekali! Yang harus kita lakukan! Ini buntu. Oke, okay, berarti jalan satu-satunya ke gerbang yang ada esnya nya Ini kemana? Untuk? Oh, ke tempat ini tadi Yang gak bisa naik itu temen-termuter aja dong Waduh Oke, okay. lanjut Let's go! Let's go! Lanjut! Nanti mungkin kita akan berhenti di menit ke-60 ya Satu jam bermain. Tidak boleh lebih uh. ah, Apa nih? Haruskah? Haruskah? Oh, aku nggak suka lewat sini! Kotor! nanti ada yang ngagetin aduh tewas ini tewas ini tewas ini. kenapa banyak orang baik enggak suka I think we can go through here this way apa nih oke okay. nggak bisa nggak bisa dilanjutin hatiku mirmir mir. -mir. <laughs> oke okay itu tadi petualangan kita di God of War terima kasih udah nonton sampai menit-menit terakhir yang nggak jadi 60 menit yaitu 57 nggak apa-apa. udah deket-deket dah udah hatiku nggak nggak itu nggak serak lihat ini jeruji-jeruji yang kayak gini udah udah nggak bisa <laughs> Oke, okay. uh, untuk kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe ya. Subscribe, dan kalau kalian belum nonton di episode sebelumnya, kalian bisa nonton di atas-atas ini. So, thank you for watching. Till the next video, see you and ciao. Dadah, dadah, dadah.